Cinta dan sayang, cuma muka sepak kita Liangan nape muka, rupa dok muka setia Siang malam tak pa, puji panganan, rupa da uji luna maya Rikimo tidur kita, musti lihat nape foto Oh sayang yang baik Kira nape cinta dan sayang cuma nama kasih kita liang nape muka lupa dok muka setia sia nabang tang puji pangannya Rupa da puji luna maya riki moti kita mesti liang nape foto Tanpa dolar, bebaku sayang Yang bikin mandiri hati Mandiri yeah. hati Tidak ada dia panggaran Dia, dia panggaran Bukan keledeng orang lain di Ditampak tolak bebasku sayang Yang bikin mandiri di hati Mandiri di hati Tidak ada yang lain Ada yang lain Bukan lagi, cuma yang tada dia Tada dia Yang mana-mana berlakan cinta Soalnya putih so so ada umkeh semua doa